ini the best nih ini idola gue nih idola gue sepanjang masa Gokil. Okay. quotes maaf, of the day maaf. nih. maaf untuk apa maaf untuk apa <laughs> kayanya Cine. gokil apalah arti sebuah cinta <laughs> aku sendiri tidak tahu Oke okay. apakah ada relevansinya dengan hubungan kita relevansi apaan sih bang <laughs>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 Langsung aja, semoga kalian semua terhibur yang klik video ini Semoga kalian yang lagi bete, terhibur Yang lagi bahagia, tambah bahagia Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi Meluncur ke videonya Ya, kalian boleh banget nih, follow akun Instagram gua. Kalau kalian mau nandain gue video-video konyol Mau nandain gue berita-berita absurd segala macam, Kalian bisa langsung nih, DM gua di Rafika Biangso, tanpa berlama-lama lagi udah ada beberapa video yang gue tandain ya kita mulai dari atas atau dari bawah nih dari atas dulu kali ya bentar oke pakai headphone dulu bro enggak bro video yang pertama ini datangnya dari mana lagi kalau bukan negara yang sangat-sangat sangat-sangat kreatif yaitu perindapan apa nih benar bentar-bentar nih apa nih video apa nih Oke oke oke Jadi ada orang sakit Terus ada Wah oh, tahu nih orang dateng Kayaknya sakitnya parah Terus langsung disembuhin gitu bro <tuk> <tuk> Duh, dh, dh, dh. Hmm, Langsung sembuh gak tuh Kasih obat One second <suara> anjing kacau banget kok bisa gitu ya memang manusia-manusia perindapan itu kalau masalah-masalah kreatif kayak gini tuh enggak nggak apa namanya enggak nggak nanggung-nanggung gitu yang kayak gini-kayak gini nih tulangnya patah mungkin hancur kali ya tulang hancur penyakit yang nggak bisa disembuhin lagi ternyata bisa disembuhin dengan tangan kosong tanpa alat bantuan apapun memang Frinda Van gokil loh. ini salah satu pesaingnya apa tuh namanya ahli-ahli patah tulang kayak guru-guru singa segala macam kali ya <laughs> Oke okay, next next next next ke mana nih next Hmm, masih seputar perindapan masih seputar perindapan ya ini ceritanya ngedance kali ya ini ceritanya ngedance kali ya cuma gitu tuh yang dance itu cuma leher dong Apakah ini gerakan baru di dance Yaitu gerakan leher <laughs> Eh, hey, Oh ada gerakan dadanya Tapi yang di highlight Tetap ya Gerakan-gerakan leher Ini kalau Tinatun ikuti ini mungkin juara Tinatun ya <laughs> Tinatun pada masanya waktu gua masih kecil ya Tinatun waktu masih kecil Kayaknya dia bakalan juara <laughs> leher doang cuy anjing anjing tak apa ya aneh aneh lu dia lo dance nya tak ada yang ngebanting-banting diri ngejatuh-jatuhin diri yang gak karu-karuan aneh aneh anjing oke okay, next <laughs> <laughs> anjing kalau udah ketemu sama temen yang sefrekuensi itu pasti kelakuannya kayak gini ya itu namanya cowok bro hal-hal yang konyol pasti jadi bahan yang lucu banget anjing ini kayak gini cuma narik-narik ceritanya lain mesin tapi pakai ketawa anjing suaranya bangsa satu lucu sekali ya oke next ini the best nih ini idola gue nih idola gue sepanjang masa oke quotes maaf, of the day maaf. nih maaf untuk apa maaf untuk apa <laughs> kayaknya gokil apalah arti sebuah cinta <tuh> aku sendiri tidak tahu oke okay. apakah ada relevansinya dengan hubungan kita relevansi apaan sih bang <tuh> Relevansi apaan sih, Om? Nah, uh, gak bisa jawab. Kita prinsip, oke, okay. <laughs> gak nyambung, gajang, gak nyambung. Ini realita, roh. Yes, realita, sesuatu. Ya udah Bang. Hubungan kita memang sudah berakhir. Selamat tinggal, Bang. <laughs> ya, tinggal Munar roh, anjing Ini sedih sih, deh. Adik ini sih, ya itu dia ya, quotes of gue tadi ngomong apaan sih ya anjing anjing quotes of the gue tadi ngomong apaan sih ya anjing sangat inovatif captionnya bangsat <todic> <todic> petani modern ini yang dinamakan petani modern udah gak pakai apa namanya orang-orangan sawah tuh udah apa itu Cuk, jadul banget sekarang pakai kayak ginian untung bukan lagu tahu bulat ya. <tuk> petani five point o anjing anjing five point o nggak tuh anjing Yang lagi anjing Ih, <tik> <tik> yes, selain selain negara perindapan yang sangat kreatif negara Indonesia itu jauh sangat lebih kreatif teman-teman <tik> ini salah satu bukti dan contohnya ya Oke kita next ini video yang terakhir white for it Apa nih Oke Iron Man cewek ya keren sih kostum bangsat bangsat <laughs> woman enggak <laughs> gini lo lo beli itu semua kan harusnya lo tahu itu tuh Iron Man pasti kalau lo beli itu entah apalagi kalau lo beli online pasti ada captionnya topeng Iron Man atau helm Iron Man kostum Iron Man kenapa tangannya begini anjing kenapa tangannya begini ini kan anak metal <laughs> Enggak, enggak, enggak. Ini tuh maksudnya Spider-Man. Kenapa pakai gaya ini, bajingan aneh banget. Maksudnya, kenapa bisa kepikiran sih anjing? Bisa-bisanya lu anjing. udah ngepost Marvel lagi nih, anjing. Cuma caption terakhirnya gue suka tuh kayak Iya, kata-kata terakhir si kartun bapak-bapaknya. Woman, let, let, let, let. lang saat waksat ah oke okay, itu video kita yang terakhir video kita video gue yang terakhir so segini aja video reaction gue kali ini sampai ketemu di video selanjutnya mana menurut kalian mana yang paling lucu menurut kalian coba tolong di kolom komentar kalian tulis so segini aja